Halo, Arath! Halo, Sarah! Aku Selamat ulang tahun 24. Penjahat umum, sehat selalu. Semoga aku bisa selalu selalu. Selalu diinginkan di tahun ini, semuanya beritahat. Selalu untuk bertahan di dalam hidupnya. Selamat ulang tahun yang ke-24. Semoga di tahun ini... Cita-citanya tercapai, banyak rezeki dan sehat selalu. Terutama buat kamu harus bisa semangat dalam menjalani hidup. Terima kasih. Wish you all the best. Selamat tahun untuk sahabat-sahabatnya. Di mirip, syukur yang tahun. Biar dunia kami minta selalu. Selamat ulang tahun Arat Arasya. Semoga panjang umur, sehat selalu, beriki pacar sama teman-temannya. dan Semoga dan ini Bye. Halo untuk saya Aska Emanuel, saya mengucapkan selamat tahun buat Arat, semoga semoga panjang umur, sehat selalu dan semoga cita bisa tercapai di tahun-tahun ini, Arat semakin sukses, sehat selalu, panjang umur dan yang paling pasti takut akan keluar segala yang baik diberikan dan yang kira dijauhkan. Amin. Selamat di tahun selama tahun Terima kasih. Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Putra mengucapkan selamat ulang tahun buat Arashid. Yang ke-24 tahun, Saya terus, panjang umur, murah rezeki, Pokoknya ada yang terbaik buat kamu. See deh. Hai, Bunda Raya mengucapkan untuk Arashid. Selamat ulang tahun ya, yang ke-24. Semoga di umur yang pertama ini semakin sehat dilancarkan rezekinya hmm, Terus, jangan lupa nabung ya. Untuk hari tua, jangan lupa, jangan boros-boros ya. Masih muda, rajin-rajin menabung, investasi. Ini pesan Bunda Raya: menabung untuk investasi. Pokoknya sehat selalu ya. Hmm, Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata yang berantakan saya memikirkan selamat lampau kepada penduduk yang terima yaitu awas. Semoga Indonesia di sana dan dalam jalan kehidupan ini. Dan semoga sudah yang masih ini nilai kami tercapai nantinya untuk masyarakat Wish you all luck. wish you all Asri yang ke-24 semoga panjang umur sehat selalu